tahan percikan air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yaitu di Republik Gadget konten hari ini saya akan membahas tentang keunggulan dari realme c3 dan realme ini atau handphone ini baru aja datang ke Indonesia ayo kita Mari kita simak videonya my smartphone dare to leap ngapa ya bocah ngapa ya bocah bocah ngapa ya ngapa bocah oke okay. uh, sesuai janji saya tadi saya akan menjelaskan kelebihan atau keunggulan dari Realme C3 ini A few moments Oke, okay. jika ingin mencari ponsel Realme termurah, maka Realme C seri adalah jawaban Seri C, ini merupakan HP Realme yang dijual dengan harga 1 juta saja Contohnya adalah Realme C1 dan Realme C2, keduanya dijual dengan harga 1,2 saja, sebelum atau sesaat video ini dibuat Realme Indonesia juga membawa keluarga C lainnya, yang bernama Realme C3, Ponsel ini dijual dengan harga satu jutaan atau lebih tepatnya di bawah 2 juta harga resminya adalah 1699 juta dengan harga 1699 juta Tersebut, apa yang ditawarkan oleh Realme C3 ini? Sombong amat! Dari kebanyakan HP lainnya yang paling sering diunggulkan oleh brand-brand ternama, salah satunya di Realme yaitu adalah di kamera, dengan kehadiran tiga kamera dari Realme C3 ini sangat jauh berbeda sekali dengan realme c3 versi india yang menawarkan dua kamera saja realme c3 versi india hanya menawarkan dua kamera yang terdiri dari kamera utama 12MP dan kamera depth sensor 2MP sementara realme c3 yang hadir resmi di Indonesia hadir dengan tiga kamera yang terdiri dari kamera utama 12MP kamera Depth Sensor 2MP dan kamera makro 2MP kamera utama ponsel versi kedua Realme C3 sama-sama menawarkan kamera 12MP karena itu hasil fotonya juga tidak akan terlalu jauh berbeda hasil tangkapan kamera HP ini bisa dikatakan kategori cukup misalnya kalau kualitas ponsel dari foto ini lebih baik dibandingkan hasil foto ponsel lain di kelas harga yang sama Hanya saja hasil foto tampak memiliki detail yang kurang Jika hasil foto dari Realme C3 ini tergolong baik dan memiliki warna yang layak Hanya saja hal tersebut didapatkan di kondisi cahaya yang terang alias di bawah sinar matahari Di kondisi cahaya yang kurang hasil tangkapannya di bawah rata-rata sebenarnya hal ini wajar karena ponsel di kelasnya mengalami masalah yang sama sombong amat keunggulan yang kedua yaitu adalah dua, performa di kelasnya realme c3 dibekali dengan chipset dari mediatek chipset tersebut adalah helio g70 chipset ini dibangun dengan proses fabrikasi 12nm Mediatek juga memiliki chipset Helio G series lain yakni Helio G90 yang digunakan di Redmi Note 8 Pro di dalam chip, chipset Helio G70 sendiri tersemat prosesor Octa-Core yang terdiri dari dua Core Cortex-A75 berkecepatan 2.0 GHz untuk performa kencang dan 6 core cortex A55 1.7 GHz Untuk kebutuhan performa yang lebih hemat daya Chipset ini memiliki pengolah grafis bernama GPU Mali G52 Tentu menarik menilai performa dari ponsel ini bagaimana performa dari ponsel ini ini sudah saya rangkum antutunya tampak kalau realme c3 mendapatkan skor 180 ribuan untuk backmark antutu 8 skor tersebut tergolong luar biasa di kelasnya terlebih fakta kalau ponsel ini mampu menjalankan game berat dengan baik seperti yang diungkapkan oleh Gadget NDTV Yang mengatakan kalau Realme C3 dapat menjalankan PUBG Mobile dengan lancar Pada pengaturan grafik HD dan frame rate high Hal ini yang sama juga diungkapkan oleh situs Smartread Berdasarkan pengalaman mereka Realme C3 dapat menjalankan tugas harian dengan lancar Ponsel ini juga dapat melakukan multitasking dengan baik. Perpindahan aplikasi dan navigasi terasa lincah. Di Indonesia sendiri, Realme C3 hadir dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB. Dengan memori yang besar tersebut, membuat performa ponsel ini tergolong bagus di kelasnya atau di harganya bahkan jika memiliki nilai antutu skor yang diraih realme c3 ini mengalahkan skor antutu ponsel lain dengan harga yang lebih mahal lanjut di kelebihan dari realme c3 tiga, daya tahan baterai yang besar yang ketiga ialah realme c3 dibekali dengan baterai 5000 mAh kapasitas baterai ini tentunya tergolong besar kapasitasnya ini meningkat jika dibandingkan realme c1 yang hanyar 4230 mAh dan realme c2 yang hanya memiliki baterai berkapasitas 4000 mAh What? baterai ini dapat bertahan sampai dua hari penuh dalam satu kali pengisian daya hasil tersebut didapatkan dengan penggunaan memainkan beberapa game Chat WhatsApp dan internet lanjut ke unggulan keempat dari Re Realme C3. 34 Realme C3 yang hadir resmi di Indonesia punya keunggulan lain. Keunggulan tersebut adalah hadirnya sensor sidik jari di belakang atau di bagian belakang. Sensor sidik jari ini tidak ditemukan di realme c3 yang beredar di india tentu kehadiran sensor sidik jari ini jadi salah satu atau kelebihan tersendiri dari realme c3 versi yang beredar di indonesia kita lanjut di keunggulan kelima di handphone realme c3 Desain yang tergolong menarik Ya, betul Setiap kita uh, melihat HP itu Pasti yang dilihat pertama adalah desainnya Konsep desain Bodinya Mirip seperti desain Realme 5i Yang menawarkan konsep desain Sunrise design. Konsep ini memungkinkan Bodi belakang konsep memiliki efek Seperti matahari terbit Desain bodinya sendiri terbuat dari polikarbonat yang tidak perlu dianggap kekurangan karena di kelas harganya Tentu penggunaan bodi polikarbonat ini tergolong wajar Desain bodi pada Realme C3 secara umum tergolong menarik dan atraktif. Lanjut di kelebihan dari Realme C3 6. tahan percikan air. Keunggulan lainnya yang tawarkan oleh Realme C3 adalah fitur tahan air di, di air. Realme mendesain ponsel ini sedemikian rupa seperti menghadirkan penutup plastik dan penyegelan port agar melindungi bagian dalam sehingga ketika terkena cipratan air, ponsel tidak mengalami berbagai masalah. Selanjutnya dari keunggulan Realme C3 yaitu Android 10 Realme UI. Android 10 Realme UI. Keunggulan lain yang tawarkan Realme adalah Realme UI. Realme C3 ini bisa dibilang sebagai ponsel pertama Realme yang hadir resmi di Indonesia dengan menawarkan realme UI realme UI sendiri merupakan antarmuka bersutan realme yang masih berbasis android Yap, satu hal menarik lainnya dia dari realme c3 adalah SWAT, sudah menghadirkan os android 10 yang tidak ketinggalan realme UI menawarkan tampilan antarmuka yang sederhana dan cenderung mirip dengan os android murni hal ini tentu memberi pengalaman menarik kepada para pengguna realme jadi semuanya total kelebihan dari uh, realme c3 ini ada 7 dan terakhir itu adalah uh, android 10 realme ui dan ini juga mengakhiri konten atau video kita kali ini oke dengan berakhirnya konten kita ini atau video kita kali ini kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran silahkan tulis di komentar Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh